Selamat datang di Mata Kuliah Praktikum Basis Data. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang Join Table. Artinya, teman-teman akan mengambil data dari dua tabel atau lebih. Pertama-tama, kita akan connect terlebih dahulu ke MariaDB dengan mengetikkan MySQL... U, root, lalu tekan enter. Kemudian kita lihat dulu database yang ada di MariaDB kita dengan mengetikkan show data basis akhiri dengan titik koma. Ini adalah database yang ada di MariaDB kita. nah Karena kita akan membuat tabel baru untuk mencoba sintak join, maka saya mengajak teman-teman untuk membuat database baru dengan cara mengetikkan create database dan beri nama databasenya latihan join. Akhiri dengan tanda titik koma. Untuk melihat apakah database latihan join ini sudah ada, kita kembali mengetikan show data basis, akhiri dengan tanda titik koma. Kita lihat bahwa di sini sudah ada database latihan join. Untuk menggunakannya kita ketikkan use latihan join, akhiri dengan tanda titik koma. Sekarang kita bisa menggunakan database latihan join ini untuk mempelajari sintak Join table pada database latihan join ini, kita akan membuat dua buah tabel, yaitu tabel T1 dan tabel T2. Di mana di tabel T1 ini kita akan membuat kolom K1 dengan tipe data integer, kemudian di tabel T2 kita akan membuat kolom K2 dengan tipe data integer. Setelah tabel ini terbuat kita akan mengisikan data di tabel T1 kolom K1 saya akan mengisikan tiga buah data yaitu angka 1, 2, dan 3. Di tabel T2 kolom K2 saya akan mengisikan data 2 dan 4. Nah ini adalah tabel yang akan kita gunakan kolom yang akan kita gunakan, dan data yang akan kita gunakan untuk mempelajari sintaks join. Kita akan buat terlebih dahulu tabel T1. Dengan mengetikkan sintaknya create table, kemudian nama tabelnya adalah T1, lalu isi kolomnya itu diberi nama kolom K1 dengan tipe data integer, teman-teman nah, ingin mendefinisikan sebagai primary key, teman-teman bisa menuliskan di belakangnya primary key. Nah, di sini saya hanya menggunakan tabel ini untuk contoh. Jadi saya hanya definisikan seperti ini lalu mengakhirinya dengan tanda titik koma. Di sini artinya query oke, okay, berarti tabel T1 sudah terbuat. Saya akan melanjutkan dengan tabel T2. Masih sama. Create table T2 dengan kolomnya namanya K2 tipe datanya integer ini juga sama saya tidak definisikan primary key nya langsung saya buat seperti ini akhiri dengan tanda titik koma query nya oke okay, berarti sudah berhasil kemudian sekarang saya akan menginputkan data ke tabel T1 dan ke tabel T2 di tabel T1 saya akan inputkan Data 1, 2, dan 3 secara langsung. Di tabel T2 saya akan menginputkan data 2 dan 4 secara langsung. Sintak untuk tabel T1 dulu ya teman-teman. Saya ketikkan insert pintu. Nama tabelnya T1. Kemudian values. Datanya ada 3 yaitu 1. Saya langsung inputkan yang kedua dan saya langsung inputkan juga data yang ketiga. Akhiri dengan tanda titik koma. Di sini query-nya oke okay. untuk tiga row data berarti sudah berhasil menginput. Saya lanjutkan dengan tabel yang kedua, datanya dua dan empat. Saya ketik insert, pintu, tabel T2, kemudian values katanya angka 2 dan angka 4. Akhiri dengan tanda titik koma. 2 row berhasil diinput ke tabel T2. Nah, untuk membuktikan apakah data-data ini berhasil diinput, saya gunakan sintaks select bintang. Berarti saya mau menseleksi semua data dari tabel T1 sehingga teman-teman dapat melihat bahwa data 1 2 3 itu terinput. Ini ya, teman-teman. Ada tiga data. Saya juga menseleksi tabel T2 select bintang from T2 saya akan memperlihatkan bahwa data 2 dan 4 juga berhasil diinput. Jadi sudah ada Data di tabel T1 untuk kolom K1 ini, dan data di tabel T2, kolom K2 datanya ini. Kita akan berkenalan dengan sintaks inner join. Inner join menghasilkan kumpulan hasil yang hanya berisi baris-baris yang memiliki kecocokan. Yuk kita coba sintaksnya. Caranya dengan mengetikkan select, select bintang ya, saya akan seleksi semua data. From tabel kita, tabel T1, kita akan inner join-kan dengan tabel T2. Jadi ketikan inner join T2. Nah, untuk kesamaannya kita ketik on. Yang sama adalah di tabel T1 kolom K1 apapun yang sama kita bandingkan dengan di tabel T2 kolom K2. Nanti ini akan secara otomatis menampilkan yang sama. Kalau kita ingat-ingat data yang tadi kita punya data yang sama itu angka 2. Jadi kalau ini saya tekan enter akan menampilkan. Dari kolom K1 itu angka 2, data yang angkanya 2. Di kolom K2, tabel T2, muncul data 2 juga. Karena Inert Join hanya mengambil data yang memiliki kecocokan. Nah yang kedua, saya akan memperkenalkan Cross Join. Kalau Cross Join, ini kita akan menggabungkan seluruh data. Jadi seperti mengkalikan kombinasinya. Kita coba ya. Ketikkan select, bintang, from, tabel T1 kita, lalu tulis cross join. Apapun yang ada di kedua tabel itu akan digabungkan. Tidak perlu mengetikan on, kita langsung akhiri dengan tanda titik koma, lalu tekan enter. Nah, di sini di tabel K1 ada 3 data, 1, 2, 3. Di tabel k ada 2 dan 4. Diulang lagi 2 dan 4, 2 dan 4. Seperti itu. Karena menggunakan sintak cross join. Yang ketiga kita berkenalan dengan sintaks left join. Dan nanti yang keempat kita akan berkenalan dengan yang mirip dengan left join yaitu right join. Nah ini merupakan gabungan luar. Kita lihat ya tentang left join dan right join. Sintaknya saya ketik, select, bintang from, tabel T1, lalu ketikan left join dengan tabel T2. Nah, di sini kita perlu mengetikkan kesamaannya lagi, on, di tabel T1. Titik kolom K1 diminta sama dengan tabel T2 kolom K2. Akhiri dengan tanda titik koma. Nah Kita lihat di sini bahwa di kolom K1 kan ada data yang sama dengan K2 yaitu uh, data yang isinya 2. Maka dia akan tampil seperti ini 2, 2. Kemudian di kolom K1 ada data 1 dan 3. Tapi di kolom K2 tidak ada. Maka di sini ditampilkan sebagai null. Null. Beda dengan pada saat kita menggunakan cross join. Nah kalau right join gimana? Right join kita coba ketikan agar dapat melihat perbedaannya ya. Select bintang from... T1, right join, T2, on, tabel T1, kolom K1. Jangan lupa menggunakan titik ya teman-teman. Yang sama dengan tabel T2, kolom K2. Akhiri dengan tanda titik koma. Teman-teman nah, bisa lihat perbedaannya. Taruh right join. Dia ambilnya yang sebelah kanan. Jadi di K1 dan K2 yang sama apa? Yang sama adalah data 2 dan data 2. Kalau kita pakai right join jadi seperti ini. Di K1 yang tidak ada ditulis 0. Di K2 yang ada ditulis datanya. Kiranya contoh ini dapat memperlihatkan kepada teman-teman perbedaan antara left join dan right join. Jadi kalau left join itu mengisi yang bagian sebelah kiri. Kalau right join ini mengisi yang bagian sebelah kanan. Jadi yang nol di sebelah kiri diabaikan. Kalau di sini nol yang di sebelah kanan diabaikan. Teman-teman, saya ulang sedikit tentang tabel yang sudah kita miliki di database latihan join. Kita sudah punya tabel T1 kolom K1 Isi datanya 1, 2, dan 3. Kemudian di tabel T2, kita sudah punya kolom K2, datanya 2 dan 4. Nah, sebetulnya perintah join itu seperti apa sih? Sebetulnya sintak join itu untuk mengambil data dari kedua buah tabel ini. Saya ketikan sintak contohnya, yaitu... Sintaknya itu select bintang. Ini bisa diganti dengan apapun data yang ingin kita tampilkan. From tabelnya. Yaitu tabel T1 dan T2. Nah, untuk menunjukkan dua tabel kita bisa gunakan tanda koma. Lalu di bawahnya kita belikan syarat. Where. Syaratnya adalah. Di tabel T1 kolom K1 harus sama dengan tabel T2 kolom K2. Sehingga kita bisa menampilkan data ini. Jadi kalau teman-teman lupa dengan sintak join, kan tadi ada inner join, cross join, left join, right join dengan berbagai fungsinya. Nah, teman-teman dapat menggunakan sintak kita yang biasa, select bintang from where. Tapi kalau teman-teman ingat dengan sintak join, itu sama saja dengan kita mengganti tanda eh, koma ini, kita ganti dengan join, lalu where kita ganti dengan on. Ini akan menghasilkan data angka dua ini. Karena ini adalah data yang sama dari tabel T1 dan tabel T2. Dari penjelasan tadi kita akan langsung mencoba sintaknya. Kita coba yang biasa dulu ya. Pakai select from where. Caranya ketikkan select. Bintang. From. Tabelnya T1. Karena ada dua pakai tanda koma. T2. T2. Kemudian where syaratnya yang sama di tabel T1 dan tabel T2 ditampilkan. Jadi ketikan di sini T1 titik K1 ini untuk memanggil kolomnya sama dengan T2 titik K2. Akhiri dengan tanda titik koma. Betul ya Yang tampil adalah data 2 di K1 dan 2 di K2. Sekarang kita mau ganti sintak yang biasa dengan menggunakan join on. Maka kita ketiknya, select, bintang, com, tabel T1, jangan lupa komanya diganti dengan join, T1 join dengan T2. Apa yang sama, nya diganti dengan on. S1, titik K1 sama dengan T2, titik K2. Akhiri dengan tanda titik koma. Jadi, saya ulang kembali: tanda koma diganti dengan join, kemudian where diganti on. Ini adalah data yang sama untuk kita mau tampilkan. Kalau ditekan enter, datanya hasilnya sama. Demikianlah penjelasan mengenai sintak untuk. Join, yaitu mengambil data dari dua atau lebih tabel. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.